Di sini kita akan membahas raja dan ratu zodiak di bulan September tahun 2021. Untuk bersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada raja zodiak di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu ratu zodiak di bulan September tahun 2021. Jika kartu raja dan ratu zodiak sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing raja dan ratu zodiak di bulan September tahun 2021 satu pertama support energi kepada Raja zodiak, selanjutnya support energi kepada Ratu zodiak. jika kartu support energi sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang suatu keamanan Raja dan Ratu zodiak di bulan September tahun 2021 dan pertama kartu kesimpulan kepada Raja zodiak selanjutnya kartu kesimpulan kepada ratu zodiak di bulan september tahun 2021 baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kisahnya kita membuka dan membacakannya itu Raja zodiak di bulan september tahun 2021 adalah aikobuan ataupun delapan tongan untuk ratu zodiak di bulan september itu jatuh kepada seorang Virgo yang dimana di sini digambarkan Seorang Virgo bisa dikatakan menjadi raja zodiak dikarenakan di sini karirnya meningkat, kehidupannya meningkat, keuangannya meningkat di bulan September tahun 2021. Dan di sini juga seorang Virgo mampu membuat sebuah usaha yang dimana usaha tersebut atas kreatifnya sendiri yang mampu mendongkar keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan seorang raja zodiak ataupun seorang Virgo suka berbagi dengan orang lain. Suka memberikan jalan keluar kepada orang lain untuk mendapatkan karir pekerjaan yang lebih bagus lagi, yang mendukung keuangan lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo akan memberikan suatu jalan kepada orang lain untuk fokus di dalam bekerja, untuk disiplin di dalam bekerja yang mampu mendokar kehidupan keuangan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah kenaik obat secara umumnya, mikrofon itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di bawah tiga puluh tahun, seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri, dan di sini menggambarkan. Sosok seorang Pirgo dikategorikan sebagai raja zodiak dikarenakan suka membantu orang lain, terutama orang-orang di sekitar untuk mendapatkan keuangan kehidupan serta pekerjaan yang lebih bagus lagi. Dan di sini juga Virgo mengajarkan kepada orang lain untuk membuka usaha yang dimana usaha tersebut miliknya sendiri yang dijalani dengan kefokusan kedisiplinan yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi serta di sini seorang Virgo keuangan karir kehidupannya akan lebih meningkat. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah secara umumnya di pen itu diartikan ada di setiap tokoh agama tahu aturan disiplin dan fokus dan jika kartu dehero pen kita gabungkan dengan kartu Rasulullah di sini menggambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok yang fokus disiplin di dalam suatu kategori pekerjaan yang dimana di sini bisa menjadi contoh kepada orang-orang di sekitar bahwasanya keuangan akan meningkat dengan kepufusan kedisiplin dalam berusaha kehidupan Keuangan akan jauh lebih meningkat juga, yang dimana di sini seorang Virgo juga mengajarkan ilmu kepada orang sekitar. Sehingga di sini akan mendapatkan respon yang positif, aura yang positif dari orang-orang sekitar serta orang-orang yang diajarkan oleh seorang Virgo. Dan disinilah dikategorikan seorang Virgo akan menjadi raja zodiak di bulan September tahun 2021. Dan untuk raga 2 zodiak di bulan September adalah baik ataupun 8 pedang. untuk ratu zodiak di bulan September tahun 2021 itu jatuh kepada seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang tangguh yang gigih, yang tidak mau menyerah pantang menyerah untuk keluar dari sebuah masalah untuk keluar dari kesehatan yang menurun untuk keluar dari kehidupan yang menurun untuk keluar dari keuangan yang menurun di sini seorang Leo akan berjuang untuk mendapatkan keuangan kehidupan yang lebih bagus lagi, dan berjuang dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Tidak suka bergantung kepada orang lain yang akan berdampak positif kepada kehidupan di bulan September tahun, 2021 dan di sini juga digambarkan seorang Leo akan merasakan sakit terlebih dahulu sebelum mendapatkan. Kehidupan keuangan yang meningkat di bulan September tahun 2021 Serta di disini seorang dewa akan mengajarkan kepada orang lain Bagaimana cara untuk mendapatkan kesuksesan Kehidupan yang lebih bagus Keuangan yang meningkat di bulan September tahun 2021 Dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain Serta tidak bergantung kepada orang lain Dan untuk support energinya adalah Knight of Pentacle Secara umumnya naik of Pentacle itu diartikan orang-orang yang usianya sudah matang pikirannya, yang sudah dewasa, orang-orang di sekitar, orang yang dekat dengan seorang Leo sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok contoh kepada orang-orang di sekitar, orang-orang yang dekat dengan Leo, yang dimana di sini berjuang untuk keluar dari keterpurukan dan mendapatkan kebahagiaan di bulan September tahun 2021 tanpa mengharapkan bantuan orang lain dengan ide cara sendiri, sehingga di sini orang-orang di sekitar akan salut kepada seorang Leo dan mencontoh sifat sikap seorang Leo di bulan September yang dimana di sini disiplin, fokus di dalam berusaha serta di sini akan berdampak positif kepada kehidupan dan untuk kartu kesimpulannya adalah judgment Secara umumnya judgment itu diartikan kesempurnaan, kemenangan dan jika kartu judgment kita gabungkan dengan ratu zodiak di sini menggambarkan kesempurnaan, kemenangan kehidupan, kare, keuangan akan didapatkan oleh seorang leo di bulan September tahun 2021 dengan berjuang keluar dari keterpurukan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang dimana mana di sini orang lain akan memberikan nilai plus kepada sifat Leo dan di sini seorang Leo akan mengajarkan kepada orang-orang di sekitar orang-orang yang dekat dengan Leo untuk mendapatkan keuangan kehidupan yang lebih bagus lagi dengan ide cara sendiri di bulan September tahun 2021. Yang dimana orang -orang di sini orang-orang sekitar akan memberikan responnya positif, aura yang positif serta di sini seorang Leo akan dianggap menjadi sosok ratu zodiak di bulan September tahun 2021. Baik di sini bisa kita simpulkan rasa zodiak bulan September itu jatuh kepada zodiak Virgo dan ratu zodiak itu jatuh kepada zodiak Leo. Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang raja dan ratu zodiak di bulan September tahun 2021. Semoga bermanfaat.